Selamat datang Lewat sini, silakan Wagashi Wagashi adalah jenis hidangan penutup Jepang Yang tampak cantik dengan berbagai gaya Ayo kita mulai membuat wagashi. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis dan bungkus di dalamnya. dengan tangan lalu tekan dengan alat untuk mengubahnya menjadi bentuk bunga Wagashi itu terlihat cantik sekali. Ayo, kita buat wagashi lainnya. Yang ini akan terlihat lebih cantik. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Potong pembungkus menjadi bentuk persegi. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis. Lalu, bungkus bola pasta kacang manis di dalamnya. Juga terlihat cantik Para tamu sudah tidak sabar Ayo kita sajikan di atas piring Bagasi yang cantik sudah siap Terima kasih telah menunggu Ini makanan Anda Mari kita masak untuk tamu yang lain Taiyaki. Tayyaki adalah hidangan penutup Jepang Bentuknya seperti ikan kecil yang gemuk dan rasanya manis dan lezat Buatlah adonan Pecahkan 3 butir telur Tambahkan gula Tambahkan madu Tambahkan tepung dan saring Tayaki. Tambahkan setengah adonan terlebih dulu Isian keju Isian ubi ungu Isian ubi ungu Isian keju Isian keju Lalu tambahkan sisa adonan untuk menutup isian Tutup baki pemanggang dan pangganglah. Wow, aku suka bau manis sayaki. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. kaki sudah siap. Luar biasa! Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Banget. Semoga hari Anda menyenangkan Selamat datang Lewat sini